Halo semuanya, jumpa lagi di rpfun channel Yap, episode kali ini berarti akan bercerita tentang pengalaman dari viewer kita dengan nama Kak Ayu Tanpa basa-basi lagi, let's go down Dan selalu awasi sekitar kalian Karena mereka ada di sekitar kalian Ya, perkenalkan nama saya Ayu Saya adalah seorang pasutri muda Ciii... yang baru nikah Ceritanya bermula pada malam Selasa Kliwon Ya, waktu itu saya dan suami lagi di rumah Tiba-tiba temennya suami saya nelpon. Beliau mengajak untuk uji nyali di Kilo 28 daerah Balikpapan, Kalimantan Timur Eh uh, sedikit info Saya dan suami saya suka banget sama hal mistis karena menarik, kita berdua langsung oke. Okay. Sesampainya di sana, ternyata teman-temannya, suami saya, sudah membakar dupa buat memanggil hantu di gubuk. Ditunggulah itu hantu sampai lama, sekalinya gak muncul juga. Saya yang udah capek nungguin waktu itu ketiduran di akhirnya. Terus, suami dan teman-temannya mau nyoba bawa dupanya ke hutan biar hantunya dateng. Jadi dibawalah dupanya pergi bareng suami dan teman-temannya. Saya yang waktu itu masih tidur jadi ditinggal. Soalnya pikirnya suami kan dupanya sudah dibawa, jadi hantunya nggak bakal ke bubuk itu lagi. Gak lama setelah suami dan teman-temannya pergi, saya tiba-tiba terbangun. Pas saya bangun, saya mendengar ada suara orang nyinden, suara air dihempas-hempas dan suara rumput digoyang-goyangkan tapi saya kira itu cuma hewan semacam babi liar atau anjing liar mungkin waktu saya coba menengok ke bawah hubung Ketika saya nggak bisa gerak kayak semacam dihipnotis Untung aja waktu itu pas suami sama temen-temennya balik Karena nggak nemu apa-apa di hutan Pas saya dipegang suami, baru saya bisa gerak lagi Terus saya coba cerita sama yang lain Ngedengar itu semua, yang lain juga ikut resah Akhirnya kita semua sepakat untuk balik Siap-siap sekalinya di bawah gubuk itu ada satu dupa yang masih nyala ketinggalan. Akhirnya dimatikanlah dupanya setelah itu baru kita semua berangkat pulang. Jenjeng jeng jeng jeng. Ya, begitulah ceritanya. Semoga kalian terhibur. Sekian dulu cerita dari aku kali ini. Bagi kalian yang punya cerita untuk dibagi dan ingin dibuatkan video seperti ini, kalian bisa share melalui email aku, nanti aku tulis di description. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See you, bye-bye.